Wah lihat teman-teman, itu ada harta karun berlumpur teman-teman. Lumpurnya ada wow. warna kuning. Wah, cantul sekali. Kakak kamu cari air bersih, lalu kita bersihkan teman-teman. Wah, kental sekali lumpurnya. Lih, ini teman-teman wow. air bersihnya. Kakak sudah menyiapkan air bersih di ember. Kakak juga menyiapkan wadahnya. Wah, mana dulu nih yang kita ambil teman-teman. Seperti yang ini dulu ya. Besar sekali, teman-teman! Mantap ini, mantap, mantu-mantu-mantu. Kita bersihkan, teman-teman! Udah -teman. ada apa ini, teman-teman? tebak teman-teman! Sepertinya ini Yupi. Wadidaw, ini Yupi gak bebas. Ada Yupi berbentuk mie, basement, Indonesia, mie goreng. Bismillahirrahmanirrahim. teman-teman, oke lanjut nih kita ambil yang mana nih wah ini nih jumbo jumbo nih teman-teman besar oke kita cuci ya wah ini berwarna kuning kita cuci cuci dulu wadidau ini yupi teman-teman yupi burger mantul mantap betul kita lanjut teman-teman panjang-panjang ini apa nih betulnya -betul? lebih panjang Wah apa nih wow. es krim teman-teman es krim karakter Patrick kita ambil dah. lanjut yang mana nih teman-teman apa ini ya penasaran kita kanin teman-teman ini UPy lagi teman-teman asik mentul-mentul UPy Little Star bentuknya bintang teman-teman senyum kalian juga senyum manis ya teman-teman oke okay, kita lanjut ini apa oh, ini ya masalahnya nah, kakak nih oh kita cuci wadidaw ini sosis karakter boboiboy Boy <tip> <tip> <tip> <tip> oke okay, lanjut teman-teman leng -teman. leng ya. leng hmm, teman-teman Aduh ini mas Nero karakter mobil. Mobilnya wow. berwarna biru ya, teman, wah mantap mantap. Lanjut ada apa lagi nih? Wah bentuknya seperti telur. Ini ini kendir teman teman. Sekali teman-teman, harta karunnya enak-enak sekali. Oke, kita lanjutkan membersihkan harta karun berlumpurnya, ya. Oke, okay. teman-teman. Kita lihat, wow, ini permainan raksasa. Play karakter Avengers, Satu lagi teman-teman Tebak -teman. ini apa teman-teman Kita judi, judi ya Wah ini cd sedeket teman-teman Buah duku, Cari Palembang Buah jeruk Cari Kalimantan Untuknya kotak teman-teman Rasa -teman. buah Aduh. Aduh. Kok, Kalian paling suka juga yang mana teman-teman Oke teman-teman, makasih ya kalian sudah menonton video kakak. Sampai Hai. ketemu di video berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Makasih. Kalian kalau sudah makan yang manis-manis, jangan lupa sikat gigi ya teman-teman. Jangan lupa makan. Dadah.